Ya. Ada jual yang itu obat sakit kepala Hah? Iya ada Obat sakit kepala? Uh -uh. Tapi kan Om tidak jual obat sakit kepala Iya ya Tengok nih Om, karena ini mau kebongi Pasti tidak percaya Pasti ada, pasti Om bohong Iya, oh, Om Tengok, cahaya dulu Tengok, tengok, tengok, tengok. Oh, Gak. Gak. Marah, kartu itu dulu, ya? Minta, tolong kau tahu Gak, ada Gimana? Ada enggak obat sakit kepalanya? Ada nggak Kan udah omil, ada Biasanya obat sakit kepala itu jualnya di toko bangunan. Oh, masih di bangunnya. Toko bangunan. Oh, ya ya sana. Berarti habis sebagai toko bangunan nyari obat sakit kepalanya. Iya. Sudah.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 Coba diingat-ingat dulu. Sabun solikin atau apa? Sabun solikin. Tak ada sabun solikin, adanya Pak solikin. Ha? Kalau Pak solikin mau, Pak solikin. Enggak. <h> <tuk> pak solikin. <tuk> pak solikin aja ya. Enggak. Sabun solikin tak ada. Oh, dua ya. Utang-utang. Dejo-dejo -utang, ke sini. Oh, om tuh nggak jual sabun solikin, tapi kalau pak solikin ada, gimana? Banyak om jual apa di sini? Om, om itu di sini jualnya foto kopi, buku, pena, atau seperti itu deh. Om nggak ada jual sabun solikin. Ya, kalau ya om ke toko sebelah aja ya? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya ada apa sih hari ini? Aneh-aneh aja -aneh, lo yang dibeli. Tadi yang pertama anak tadi nanya obat sakit kepala. gak udah tau kita di sini jualan kopi. Nanya obat sakit kepala, mana ada obat sakit kepala? Nah, yang kedua lagi sabun solikin katanya. Emang dikata Pak Solikin apa tetangga sebelah? Ada apa sih hari ini? Ah, capek deh. Hmm. Ah, Ya, Jangan ya, aneh aneh lagi nih yang ditanya. dulu ya Om ya Ya Allah Ya, tadi kan mau cari masak kok nah, malah ngambilin gue-gue pula, Om. Masakannya di mana, Om? Ibu lulus 100 meter ke sana. Habis itu nanti kurang lebih 100 meter ada sungai atau air-air. Nah, Ibu coba disitu situ dulu cuci muka dulu ya. Oke? Okay? <tuk> <tuk> <tuk> Ih, jangan bercanda lah. Om. mau cari masak kok masih suruh, suruh cuci muka. Ada-ada nah, aja -ada. Om ini. <tuk> apa bercanda saya enggak bercanda loh bu asal ibu tahu ya ini saya jelasin ini bukan namanya pewarna ini namanya cat akrilik ini namanya penghapus dan pelapis sama ini pun juga ini namanya apa lilin mainan dan toko kami ini bukan toko sembako ibu ini toko Foto -foto kopi namun juga teka Ibu sama bikin saya apa kan dong? Saya terkesel dari tadi lo. Aneh-aneh aja -aneh, yang, yang beli lo. Ada betul kan ya Om. Kirain mencanda lo. <tuh -nya> Kau tahu, Om. Kalau ini fotokopi, kirain itu kue-kuean. Makanya saya mau borong. <tuh> Terserah ibu lah mau ngomong apa. Tapi sus sekarang ibu mending pulang dulu deh. Cuci muka aja dulu ya. Halo. Halo. Selamat siang. Iya, siang bu. Ada apa ya? Ini sekat toko bangunan ya. Bukan. Ini foto kopi loh bu. Lo. Tapi saya dikasih nomornya ini katanya toko bangun semen 50 sak lho siapa yang ngasih sini toko bangunan ibu jangan ngada-ngada lho ini toko foto kopi lo bu oh gitu ya iya ini foto kopi jadi saya harus cari kemana ini semennya atau kak bisa cari cariin ya pak ibu ini aneh-aneh mana lagi saya nyari semen ibu mau nyari semen nanti saya kasih tips deh ibu punya semen iya mending ibu jalan lurus ke hutan sana coba naik di hutan sana nanti, ada nggak semen? <tik> bisa bisa tau eh, bapak ini bercanda enggak ini serius bu ibu sarannya saat di hutan-hutan sana tuh mana tuh ada jual semen udah <tik> <tik> <tik> lah, tutup aja lah See so, yeah. <laughs>